Kembali lagi bersama gua Yang selalu ngasih info slot gacor Hari ini ya guys ya Dan sini gua bermain di Starlight Princess Dan di sini gua membawa modal 50.000 ribu ya guys ya. Maki cocol -cocol ya guys ya Mari kita cocok-cocok ya guys ya Mari kita nyocol-nyocol Di mana kalau bukan lagi di BO kesayangan gue Yaitu Rupiah 138 Belofnya pecah Gua Bo... merah hati. Merah hati pecah. Petir jos, petir jos. nggak mau dipetir si Inces, si Inces. nggak apa-apa, guys. nggak apa-apa. Masih baru ya, guys ya. Masih baru mulai, guys. Masih baru mulai kita kocok-kocok dulu. Jangan buat kalian semua yang mau nyocol, silakan langsung nyocol-nyocol nyocol -nyocok. Tapi kalau masalah betting, jangan sama kayak gua, guys ya. Gua di sini modal 54.000 tapi di modal dengan bet 3000 ya guys ya ya namanya juga gambling ya kan ya ya udahlah gua selalu mencoba dan men terus mencoba ya guys ya ya pokoknya buat kalian semua jangan lupa lah selalu support gua dengan cara klik tombol like share komen yang banyak dan di subscribe yang pastinya ya guys ya karena itu membuat saya selalu semangat mencari konten tiap hari buat kalian semua ya guys ya. Tentunya dimana? Di BU Rupiah 13 pencok. Ini modal buatnya nih cok. Gua spin manual aja ya di sini ya. Gua spin manual aja, cok. 1 2 anjing. Langsung dikasih free spin ngentot udah habis mauan Udah habis uang gua. Padahal uang gua udah habis ya guys ya. Kalian bisa tengok sendiri tuh. Uang gua tinggal seribu ya guys ya Uang tinggal seribu langsung dikasih free spin Oleh si Inces ya guys ya Dengan oh. Kasih lagi Kasih lagi terus Cos Alah Cos Cos gak mau dikasih petir lagi Mak Anjing nggak kena cok. Hmm, Kali tiganya pecah Oke okay, Merah hatinya yuk Paksa Merah hati pecah Ijo Toska Ma... Oke, okay, kuning badah, tuh uang gue udah 19. Memang gak ada obat rupiah 138 ya, guys? Ya, di rupiah 138, gua dikasih. Uang saku setiap hari seperti ini, guys ya. Maka dari itu buat kalian jangan lupa langsung saja pergi depo, guys. pagi depo, langsung pergi depo ke rupiah 138, ya, guys ya. Modal tinggal 1000 cok langsung dikasih free spin. Memang baik hati sekali ya, guys ya. Rupiah 138 ini, guys. Ini udah dikasih kemenangan 287, lanjut lagi, lanjut lagi. Oke, ungunya dipaksa itu ungu atau jotos kan? Oke. Love nya anjing, love nya kurang satu Cok Tapi nggak apa-apa, udah dikasih nice ya guys ya. Boah. udah dikasih kemenangan banyak ini guys. Oleh rupiah 138, modal cuma tinggal seribu Cok modal cuma tinggal seribu. Tapi dikasih kemenangan yang melimpah oleh rupiah 138 ya. Boah. akhirnya love nya pecah. Boah. tambah lagi just. Bintangnya paksa, jas. dipaksa. Petir lagi, guys nanti nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa, apa ya guys. Dikasih sensasional. Lagi gua co Gua langsung dikasih sensasional lagi. Oleh rupiah, 138 guys, ya. Modal 54,000 guys. Cuman 54,000. Dengan modal segitu, dikasih kemenangan segini, guys. Masih lanjut. Hmm, masih berlanjut, guys. Masih ada tujuh spin, udah dikasih tujuh ratus ribu, cok. Emang gak ada obat, kali-kalinya udah 33 ya guys. Ya, uh. bos paksa lagi, jos Oke, okay. bintang, jos bintang, joss. Aduh, Cos udah 35 cok. Dikasih mega, Boah. udah mau hampir satu juta, cok. Udahlah gua nggak mau lama-lama lagi gua kalau udah dikasih kemenangan di sini mah beda beda Bo anjing alik ngetot petir jas jas jas please jas jas please jas itu ijo toska jas bah meninggoy meninggoy Mening, gue mimpi apa semalem, guys. Gua mimpi apa semalem, cok Gua dikasih kemenangan segini banyaknya, ngentut. Gua, nye, i, di, gue mimpi apa semalem? Udahlah, gue cabut aja ya, gua cabut aja, cabut aja. Buat kalian semuanya, thank you, thank you. Gua mau pesta pora ya, guys ya. Gua mau pesta pora sama temen-temen dan buat admin rupiah 138. Jangan lupa diproses withdraw dari gua ya, guys. Ya, bos, di sini kayaknya gua udah pamit ya, guys. Ya, gua pamit aja, guys. Udah dikasih kemenangan satu juta tujuh gila! cok modal tuh ganti seribu, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.